kisah Ya'jud Ma'juj lihat di surat Al-Kahfi. Ya'jud Ma'juj Allah bebaskan yaitu manusia-manusia yang sangat hobi perang. Sukanya cuma membantai membunuh siapapun manusia selain mereka. Mereka hobi perang. Tidak terkalahkan, brutal, ganas, jahat, tak punya hati, tak punya perasaan. Sekarang sedang beranak pinak dalam jumlah yang hanya Allah yang Maha tahu. Beranak-pinak, beranak-pinak, beranak-pinak Dan mereka tidak dimakan waktu Mereka tidak tersentuh oleh waktu Berapa usia mereka dulu waktu dikurung oleh Zulkarnain? Usia itu tetap bertahan Sampai sekarang Paling-paling perasaan mereka hanya Beberapa hari saja mereka dikurung Perasaan mereka Ibarat Allah ketika mereka keluar kata Rasulullah Jumlah mereka saat itu dibandingkan kita Manusia-manusia yang ada setiap seribu orang manusia Sembilan ratus sembilan puluh sembilannya adalah Ya'jud dan Ma'jud Satu kita Maka Allah firmankan nanti kepada Nabi Isa Hai Isa Hai Isa bahwa seluruh hamba-hambaku yang beriman Lari dari Dajjal Sembunyilah Kalau Allah perintahkan kepada Isa Naiklah ke atas gunung Tursina Bawa semua orang yang beriman Naik ke atas gunung Tursina Di kaki dan di lereng Gunung Tursina Allah berikan kekuatan gaib Yang menghalangi untuk Ya'jud masuk Bisa menembus naik ke atas Orang-orang beriman sampai kelaparan Di gunung Tursina Nah sementara orang beriman yang ada di Bandung Gimana Nanti tolong dibaca hadisnya di buku ensiklopedia akhir zaman atau di buku zikir akhir zaman. Apakah ada yang mulia Rasulullah Sallam? Tidak ada satu belahan bumi pun, tidak ada satu tempat di muka bumi pun yang Yakjut dan Makjut tidak akan memasukinya. Berarti Yakjut Makjut juga akan sampai ke sini, saking banyaknya jumlah mereka. Ibarat Allah, mereka tugasnya cuma satu. Membunuh siapapun yang mereka lihat hidup selain manusianya mereka. Siapa yang nampak dibunuh. Kalau tidak mau dibunuh sembunyi. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yakjud ma'jud Allah sendiri yang memusnahkan mereka. Bumi kata Rasulullah dibungkusi oleh bangkai Yakjud dan ma'jud. Bayangkan banyaknya. Tidak ada satu pun tempat kaki yang bisa dilangkahkan oleh orang-orang yang hidup. Melainkan tempat itu adanya ada bangkai yakjud dan makjud. Dapat dibayangkan banyaknya jumlah mereka. Lalu sekarang fikirkan. Di mana jumlah sebanyak itu Allah sembunyikan sekarang. Jawabannya Allah alam. Jawabannya Allah alam. Kalau bahasa saya dulu entah. Di mana Allah sembunyikan mereka Allah wa alam. Yang pasti Mereka beranak pinak Dalam jumlah yang sangat banyak Dan yang dibunuh oleh mereka Dan mereka main bunuhnya Enggak seperti Basar Asad Basar Asad membunuhnya menyiksa Dicicil penderitaan itu untuk kita Kalau hajud-majud enggak Ketemu pancung Ketemu pancung Main bunuh di tempat dengan kematian yang tidak berlama-lama. Setelah mereka selesai membunuh orang yang merasih, mereka temukan yang selamat, yang hidup adalah yang betul-betul sembunyi. Dan mereka nggak pakai cari, Pak. Mereka lihat, mana yang nampak keluyuran, habis. Makanya yang paling baik solusinya adalah sembunyi. Ini ibu, -ibu yang memungkinkan mendapatkan yajud-makjud ini. Kenapa? Bawa Pak pada kemana? Bapak kemana nanti Pak gara-gara Sudah kita jelaskan pagi tadi Bahwa Saat Dajjal akan keluar Kaum laki-laki di muka bumi ini Sudah banyak yang eksodus besar-besaran ke alam barzakh Kenapa? Perang Perang Perang Perang Perang Perang Perang ini adalah abad perang Yang kita jalani ke depan adalah tahun-tahun perang Di seluruh muka bumi, ibu Ini paling tidak nyaman menyampaikan ini kalimat Perang itu menakutkan Perang itu serem Perang itu adalah kematian, betul tidak? Dan yang paling besar Peluang Menghadapi kematian itu adalah kita Kaum laki-laki Jadi Pada masa Ya'jud dan Ma'jud Yang paling banyak menemukan Masa itu adalah kaum ibu-ibu Cuma insya Allah Insting bertahan ibu Bertahan hidup ibu-ibu Akan muncul sendiri Ibu akan mencari tempat sembunyi Entah di mana cara sembunyinya Kemana sembunyinya Allah wa'alam yang jelas Ibu bertahan hidup lebih besar peluangnya daripada kami kaum laki-laki. Taib dengan tiga kali doa dan zikir kaum muslimin dari atas gunung Tursina. Senjata terkuat dipakai saat itu. Ad doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Ketika Yakjut Makjut tak mungkin dilawan dan itu pasti. Ya, dan makjud tak mungkin dikalahkan, itu pasti pak. Saat itu apa yang sanggup mengalahkan mereka? Hanyalah Allah. Mereka berdoa. Isa angkat tangan tinggi-tinggi. Yaarop, -tinggi. Ya yaarop. Ya ya Setiap kali Isa melantunkan doa, amin. Orang-orang beriman mengaminkan. Inilah kekuatan doa, ya. Orang-orang beriman mengaminkan dalam hadis Sahih Bukhari salah satu kebiasaan Nabi kalau kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya Nabiullah Alaihi Wasallam suruh salah seorang sahabat berdoa yang lain mengaminkan di kesempatan yang lain kamu yang berdoa yang lain mengaminkan kadang-kadang beliau yang berdoa yang lain mengaminkan ya Nah ini dilakukan nanti di akhir zaman oleh Isa alaihissalam Ya Allah pada hari ini tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup mengalahkan yakjud dan makjud ini kami sudah lemah karena kenapa pak karena Isa sudah kelaparan di atas bukit. Orang-orang beriman sudah kelaparan di atas bukit Tursina. Subhanallah, Isa berdoa. Inilah dia kekuatan doa di akhir zaman: berbaut, berbalut dengan zikir. Mereka berdoa selesai, mereka berdoa, mereka berzikir. Mereka pancing ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggema satu gunung itu dengan zikir. Lalu mereka berdoa, menggema "Amin, Amin, Amin". Yang terjadi bagaimana, Pak? Rasulullah katakan Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada Ya'jud dan makjud ulat-ulat yang sangat banyak. Entah dari mana sumber ulat itu, sudah menggerogoti dan banyak yang masuk tembus di leher. Keluar dari badan, keluar dari hidung, keluar dari mata. Mereka menggelepar satu bumi Ya'jud dan makjud meregang nyawa. Seperti satu nyawa serentak mereka mati meregang nyawa Rasulullah s.a.w. bersabda akhirnya Yakjud dan Makjud ini mati seluruh bumi busuk sebusuk-busuknya bakteri, kuman virus menjadi sangat ganas dan garang. burung-burung bang, pemakan bangkai mencoba mendekati bangkai-bangkai Yakjud dan Makjud. Ternyata baru sampai di bawah pak Mereka pun ikut mati Saking kuatnya bakteri kuman dari bangkai yakjud dan Makjuj Nabi Isa mengutus siapakah orang yang paling pemberani di antara kalian Turunlah dari gunung ini, dari bukit ini Gunung Tersina, turunlah Maka orang-orang yang sudah siap untuk menerima kematian Turun ke bawah ternyata mereka saksikan bangkai yakjud makjud sejauh mata memandang mereka naik balik ke atas wahai nabiullah isa alaihissalam yakjud dan makjud sudah binasa seluruhnya alhamdulillah kata penduduk-penduduk beriman yang bersama nabi isa di atas gunung tursina mereka bersyukur yakjud makjud telah mati masalahnya tinggal masalah yang berat bangkai yakjud makjud sebanyak itu gimana cara menguburkannya dan baunya sengit sampai ke atas puncak gunung. Tursina kecium pak. mereka. Coba turun ke bawah, kata Rasulullah. Salam, Minal Ardi tidak ada satu jengkal pun. Tidak ada satu jengkal pun dari bumi ini yang bisa dilewati saking banyaknya bangkai. yajud makjud. ini bangkai ini bangkai kemana saja mau lewat bangkai seluruhnya kebayang gak? Gimana cara nguburinnya tuh? Sementara kaum Muslimin sudah lemes, udah beberapa masa tidak makan yang mau dikuburkan bukan jutaan pak mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran yang akan dikuburkan gimana cara nguburinnya kalau diangkat dibuang kemana mau dibuang sekali lagi kekuatan doa dan zikir tampil kali kedua angkat tangan lagi Nabi Isa orang beriman mengangkat tangan semuanya saat Nabi Isa berdoa amin amin doa mereka Raga penuh harap cemas kalau nggak dikabulkan begitu betul mereka berdoa dalam doanya kali ini bisa berdoa ya Allah tidak ada satu pun hambamu yang sanggup membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai yakjud dan makjud ya Allah bersihkanlah dengan caramu bersihkanlah dengan kuasamu Tiba-tiba kata Rasulullah Allah jadikan langit menjadi gelap gulita Di siang hari bolong Langit langsung menjadi gelap gulita Tidak ada satu cahaya matahari pun yang tembus Apa yang terjadi? Bukan awan yang datang Bukan malam yang yang datang Bukan lalu apa? Kata Rasulullah Dari langit turun burung-burung yang sangat banyak Burung itu burung-burung perkasa yang besar-besar lehernya ukuran leher burung itu dan bentuknya mirip dengan leher onta kemudian satu ekor burung ambil satu bangkai yajud-majut di bawah terbang terbang terbang kemanakah dibuang bangkai-bangkai yang begini banyak Allahu alam. ya yang jelas hadisnya sahih bahwa burung ini akan datang bersihlah bumi tapi selesaikah masalahnya belum apa yang tersisa serpihan-serpihan daging yang tadi jatuh. Darah yang tadi mengalir, satu bumi ini masih anyir, masih bau. Bagaimana? Bangkai fisiknya memang sudah hilang. Tapi masih ada. Sisa-sisa pecahan daging ulat-ulat yang berserakan di mana-mana itu masih banyak di mana-mana. Bagaimana? Doa ketiga Lan, dilantunkan lagi doa ke langit. Kaum muslimin mengatakan amin. Amin. Allah datangkan hujan yang sangat lebat, di lewat yang lain Allah kata, kata Rasulullah, hujannya selama tiga hari, tiga malam hujan ini membuat seperti kaca yang terkena lumpur atau kotor dilap dengan kain lap mengkilap kembali bersih kembali bumi ini menjadi bersih hilang bau, hilang ulat, hilang darah, hilang sisa-sisa serpihan daging dan sebagainya hilang sehilang-hilangnya Kemudian negeri Arab, sungai-sungainya langsung mengalir air. Tanah langsung hidup dan rumput pun tumbuh. Mulailah kehidupan bagaikan surga di dunia.